Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslaw Lovers dimanapun kalian berada Kembali Diva TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar idola kita Lesti dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bersahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Baiklah per sahabat untuk menemani santai Pagi kalian saat ini Bang Min akan menyuguhkan kabar-kabar spesial Kita tentunya ke kabar pertama Diawali dengan vitamin yang sangat luar biasa Semalam sahabat ya Papa Bilar. Dengan Bunda Lesti Kejora ini sangat luar biasa di ya terutama Idola kesayangan Bunda Lesti Kejora Ya tentunya begitu Luar biasanya ya. Tidak mau pamer tidak mau pamer tas mewahnya nih persahabat ya sampai ini ngambek dan nangis kepada Papa Bilar ini Papa Bilar ada-ada aja nih persahabatnya kelakuannya selalu saja jahilin istri tercintanya aduh Masya Allah ekspresi Bunda Lesi emang lucu dan sangat cute sekali hingga banyak sekali persahabatnya dibanjiri komentar pastinya dari para sahabat dari Vina Firdianti New persahabatnya mengatakan Masya Allah deh panutan banget enggak pernah pamer sama yang dia punya kalau aku mungkin udah dibikin story Terima kasih suamiku hadiah tasnya kalau Lesti Masya Allah cukup langsung berterima kasih sama suaminya langsung tanpa kamera tidak haus pujian dia selalu rendah hati aku banyak belajar dari dia setiap ditanya sawah ini punya kamu ya dia cuma jawab Masya Allah dan Alhamdulillah ini memang The best banget persahabatnya Lesti Kejora Selalu menjadi inspirasi Dan selalu mencontohkan kebaikan Ini patut kita banggakan Dan selalu kita patut Tiru nih persahabatnya Banyak sekali orang-orang yang belajar Dari seorang Lesti Kejora Masya Allah Hingga banyak juga persahabatnya komentar lain Dari akuniyah7122 di situ mengatakan, "Inilah salah satu alasan kenapa mengidolakan Leslar karena mereka tidak suka pamer. Apa adanya, walaupun sudah bergelimangan harta." tuh sahabat, ya, Bunda Lesi Kejora. Ini videoin oleh Papa Bilar semalam. Kata Papa Bilar, "Sekali-sekali itu -sekali, bersahabat, ya, seperti orang-orang." Tetapi Bunda Lesi gak mau, ya, sampai ngambek dan nangis tuh. Bunda Lesti nggak mau banget persahabat ya Tas yang dimilikinya dipamerin sama orang-orang ini luar biasa Kemudian juga persahabat ya vitamin bahagia pun kita dapatkan Saat Papa Bilar mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti Perhatikan juga persahabat ya di kalimat yang diposting Disuruh hapus story sebelumnya sama sang empunya persahabat ya Dan ternyata video tersebut yang diunggah langsung dihapus oleh Papa Bilar karena disuruh oleh Bunda Lesti yang suruh menghapus, karena nggak mau persahabat ya semua orang melihat barang brandednya Bunda Lesti masya Allah Bunda Lesti semoga selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh baik untuk kita semuanya. Dan disimak juga persahabat ya sebelumnya kita juga mendapatkan asupan vitamin bahagia. Mau Rizky Bilar dan Bunda Lesti Gejora nonton bola bareng nih Indonesia versus Kuwait semalam Masya Allah banget ya Mereka sangat happy dan bahagia sekali Terlihat dari raut wajah Papa Bilar Nih persahabat ya, Masya Allah Dan postingan video ini pun sudah dihapus juga Dan ternyata persahabat ya Pertekdownan pun kembali booming dan viral di warga Konoha Kita lihat persahabat ya Dari gaun pengantin Lesler situ berkomentar Baru melek lihat ini Tapi kok dicari gak ada di IGS Papap ataupun gunda Apakah ada takdown lagi? Ini jawaban komentar dari Aimurohima Iya masih berlaku pertekdownan di negeri Konoha katanya tuh persahabat Wow video yang diposting semalam sudah dihapus semua oleh Lesti dan Rizky pilar ternyata persahabat ya pertek Dunen kembali berlaku di warga Konoha Masya Allah, mudah mudahan persahabat ya leslar selalu menjadi inspirasi untuk kita semuanya dan mudah mudahan mereka selalu bahagia Amin ya robbal alamin dan kita lihat juga persahabat ya di kaguar yang diunggah oleh jagodang..com. Ini mengabarkan soal Lesti dan Bilar saat liburan ke Paris Ada sebuah kalimat di sini Potret romantis Bilar dan Lesti di Paris, Iis Dahlia Mengatakan Fatih punya adik Tuh, banyak sekali yang salpok Dengan komentar dari Mama Iis, persahabat Kita simak juga sebelumnya di kalimat caption yang dituliskan Rizky Bilar bersama sang istri, Lesti Kejora Beberapa waktu lalu terlihat sedang asik Berada di Paris, mereka berdua berada di negeri orang untuk beberapa hari. Salah satunya momen yang tak ingin dilewatkan oleh Bilar adalah nonton final Liga Champions antara Liverpool versus Real Madrid. Seperti yang kita ketahui, Bilar merupakan salah satu penggemar berat klub yang dijuluki The Reds itu. Meskipun menyaksikan tim kesayangannya kalah, Bilar dan Lesti terlihat berada di kawasan Menara Eiffel. Pasangan yang sudah dikaruniai seorang anak itu pun langsung memamerkan berbagai poster romantisnya Mulai dari pegangan tangan hingga momen saat Lesti Kejora diangkat dan dipeluk Bilar Berbagai komentar menarik pun langsung memenuhi postingan foto tersebut Salah satunya datang dari pedang senior Iis e. Dahli ya. Menurut wanita yang biasa disapa Mama Iis, itu tak lama lagi Bilar akan memiliki anak kedua Hmm, alimang pulang fatih punya adik nih <guruh> Itu tulis Mama Iis nih persahabatnya Masya Allah Menariknya juga persahabatnya netizen lainnya juga turut mengamini doa dari Iis Dahlia tersebut Dan berharap Bilar dan Liasi memiliki anak perempuan, amin Doakan yang terbaik ya Doa-doa baik kita aminkan semoga terkabul Kemudian juga persabat ya info penting untuk warga konohan Jangan lupa sore nanti Bakal ada acara Poles Kepo in Lesti Yang akan tayang jam 5 sore ini di aplikasi video.com Jangan lupa kita selalu mensupport acara-acara idola kesayangan Dan selanjutnya juga ada kabar dari Ami Awards nih Di Anugrah Music Indonesia Persenabat ya ini menginfokan dan sekali mengabarkan ya bahwa acara Ami Awards akan segera digelar, dan kita lihat di postingan ini, kangen suasana Ami Awards bisa dihadiri oleh full penonton atau seluruh nominasi. Itu persahabat, kita berharap banget ya, acara Ami Awards kali ini bisa dihadiri oleh banyak penonton dan banyak sekali artis-artis papan atas yang menghadiri acara tersebut. Dan juga dengan komentar yang diberikan oleh para sahabat salah satunya dari Agni Halili mengatakan bismillah lesti kejora bisa borong lagi amin dukungan banyak banget